Oke, okay, gimana Bu? Coba Ibu ceritakan lagi bagaimana keluhannya Saya pas ke dokter tukang peksa kesedarsal hepatitis A Kapan? dokter Ustaz, bulan 6 Bulan 6 tahun ini? Iya Waktu itu keluhannya apa? Muntah, mual Muntah, mual hmm, pas Berobat mual. ke sini dulu tak? Ke puskesmas wajok? Puskesmas Jungkat. jungkat, jungkat, terus dirujuk, dirujuk saya pas waktu itu diare, pas diare, ada nah, bilang saya hanya mah, kata waktu dokter. di sana nah. di puskesmas ah, sekali saya ke dokter Yusta saya hepatitis langsung saya ke sebelah so kan, oh ibu ke praktek pribadi, iya dokter oh. karena belum sembuh tuh ya, nah, akhirnya saya ke itu suruh itu kan mau cek lebih lanjut lagi kan? Iya yeah. Hepatitis A rupanya dari sudarsoro Oh iya yeah. Tapi sampai sekarang enggak sembuh-sembuh nih pak Batuk jalan terus nih Yang sekarang Saya... masih ada keluhannya apa? Batuk? Batuk? Nah, terus? Enggak mau makan kalau batuk tuh Hepatitis A tuh Ibu tahu enggak hepatitis A itu apa? Katanya dari virus pak A -a. Mister, ya. Tahu enggak penyakitnya kayak gimana? Tak tahu saya, hepatitis A itu, it, hepatitis itu artinya peradangan pada hepar. Hepar itu liver, iya. liver itu hati ya, hati. Uh, liver. Hepati. jadi ada peradangan pada liver hmm. yang disebabkan virus namanya. Hepatitis A, iya. virusnya itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, E, nah, iya. uh, itu hepatitis A. Hmm. Kalau hepatitis A itu biasanya masalahnya itu di saluran cerna bu. Yeah. Diare. Nah, tuh, diare Pokoknya Nggak rasa nggak nyaman di bagian perut Atas mm -hmm. Terus mual, nggak ada nafsu makan mm -hmm. Kalau memang uh, Apa uh, Peradangannya Cukup uh, berat Biasanya mata jadi kuning yeah. Nah itu hepatitis, yeah. hepatitis tuh yeah. Nggak ada dia gejalanya Batuk Kalau ya, kalau ibu batuk mm -hmm. tuh berarti bukan Hepatitisnya bukan hepatitis dah itu Bukan lah, hmm. lain lagi penyakitnya berarti hmm. Oke jadi sekarang nih yang keluhan fisiknya batuk batuk nah, apa hmm. lagi itu aja itu Sudah aja makan ya ada jelas kan kemarahan batuk <laughs> batuknya berdahak kah? ya berdahak ini juga dampak bulan ini enggak pula batuk, nih apa suara saya ini <laughs> Tari malam batuk Pak, minum obat kata dokter itu, dokter Agus Minum aja, cuma gak usah banyak makan gorengan, katanya. Oh, ya. berarti batuk biasa lah, kalau dokternya cuma bilang kayak gitu Iya, uh, uh, dokter biasa Pak Oke okay. Jadi, ngapa Ibu minta Rukiah nih? Pas, pas pas ada orang lihat saya, kemarin teman kan bawa tuh ya Orang orang bisa lihat Orang kata pintar kan? Orang pintar lah hmm, katanya Saya orang pintar <laughs> kan <gak> nih? <laughs> Jadi Itulah Pak, dia bilang kapan Bu? Udah 2 mingguan lah. Bulan ini nih. Iya. Eh, eh. Dia bawa ke sini. Ada ah, datang ke sini Pak katanya. Ngapa pula dia dibawa ke sini tuh? Teman yang bawa tuh. Ah, ngapa pula? Ah, katanya itu Oh, pak. dia karena ibu masih sakit tuh. Ah, ah, oh, ah, gitu. Itu Bapak. jadi dia lah. lihatlah. Baiklah kawan ibu <laughs> tuh ya, dibawakan <laughs> orang pintar ya. Orang ah, pintar, saya pun enggak kenal Pak. Eh. Yes. orang mana dia? Orang Tarik cakup Orang sini juga. Halo, hmm, ah, ah, lalu Lalu, heeh. Ah. Jadi dia bilang disuruh nengokkan ibu. Heeh. Ah, ah. Dia bilang kamu sakit, Nasima ada sakit itu katanya medis. Cuma ada hantaman lain lagi katanya. Yes. Selagatakin saya pun tak paham juga kan, Pak kan. Ha, saya pikir kan medis saja saya nih. Kok mm -hmm. pada ya, saya ke dokter gitu, ah. ya. Yeah. Iya. Minum rebusan katara, minum apa? kebusan itu akar akar kuning bulu kuning tuh, saya minum, aja pokoknya disuruh herbal herbal saya minum kayak gamat jadi HPAI H langsung promo lagi jadi kata kata orang pinter itu ibu ini dihantam oleh, ah. apa gaib gitu kak? Haa ah, gaib, kata orang yang gak senang sama saya Kata dia nah, Lisan saya kasi, hmm. kan, kita topak tau pak lisan saya nih kan Tajam ah tajam <laughs> Kali-kali, tidak sengaja kan, gak sadar Amp, tak sengaja pak, kan kita kan ngomong Saya kan orangnya cepas-ceplos kata oh, orang Oh gitu kan. Hmm. Nah setelah ibu di Terawangnya kayak gitu tuh hmm. Lalu dia ngobatkan ibu enggak? Diobatnya cuma dibat. Gimana caranya dia ngobatkan? Dia pakai itu ya, apa? Dibacanya lah, pada badan saya, air, kasihnya air Badannya di... Di apa kan? Dibacanya, dari situ tuh pak Dia duduk situ? Iya, saya ngadap ke sana tuh Oh, dia di belakang ibu? Iya, belakang ibu pegang, kayak dikit sini nih kan dibacakannya Dibacanya Dia bukan nulis-nulis kah? Enggak ya Enggak, tidak ada pakai tulisan pak Terus kasih air kenal lah, atau bahkan menelawatkan air tuh dikasihnya rebusan akar kayu, bunga suruh apa? suruh minum tuh suruh minum setelah itu? ada perubahan gak? sama nah, sih ada perubahan apa perubahan yang ibu rasakan setelah diobatinya? agak enak lah badannya pak badan rasa enak nah. tapi terlalu lama kemudian cuma saya masih seling obat dokter mm -hmm. tapi lama-lama batuk itu tetap keluar. batuknya tetap ada nah, uh. saya... batuknya di malam hari ke bu? Kadang pagi, kadang malam, hmm. siang indah sembuh dah kayaknya batuknya nih Itulah pak, saya minum obat tuh <laughs> Ini <laughs> tidak ada batuk nih dari <laughs> tadi, tadi nih? Ya, Alhamdulillah Saya tetap minum obat pak, saya bilang saya tak bisa nak minum obat Konsumsi obat terus lah tuh, pak, berbatuk, obat uh, sesak Oh ibu sesak? Iya, perut mengeras Oh bukan gini kah kok misalnya tengah malam atau dini hari hmm. batuk, sesak nafas hmm, hmm. kayak gitu kah? iya yang perut mengeras tuh kapan? kalau ada batuk kalau pas batuk? Hmm, hmm. kalau saya makan kenyang, kalau saya makan tu agak banyak ngeras juga dia hmm, sama, saya pun gitu gak tuh kok saya makan banyak-banyak tuh ngeras lho <laughs> <loh> saya <laughs> oh batuknya tuh disertai sesak nafas iya ngapa hmm. ibu gak periksa ke dokter lagi? Uh, kemarin sih suami saya mau bawa ke karitas kan pak mm -hmm. cuma saya cuma ada kawan bilang itu kan ada orang nerawang itu cobalah dulu saya Rukia. Oh gitu. Dari habis ya, baru saya baru ke, ke, ke medis nah, ke medis lagi pak apakah penyakit lain lagi mm -hmm. gitu kan, nah saya mau tahu aja yeah. betul gak orang nerawang saya mm -hmm. mantap gak strategi ibu <laughs> nih, medis sudah, uh. paranormal habis <laughs> itu medis lagi <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> kalau ibu bilang saya batuk tuh kalau pas dini hari subuh kalau hari hujan disertai sesak kalau kayak gitu ceritanya mm -hmm. kemungkinan itu asma. Mm -hmm. Kalau asma tuh emang dia ndak ndak hilang total gitu bu. Mm -hmm. Kalau ada pencetusnya kayak udara dingin debu mm -hmm. atau ibu lagi emosi mm -hmm. atau makan makanan tertentu tuh muncul dia. Kalau asma tuh emang kayak gitu. Mm -hmm. Kehantar okay, lo gini. Mm -hmm. Ibu di Terawang tuh 2 minggu yang lalu? Mm, iya Nah, sekarang saya tanya, sebelum itu mm. Mundur lagi, ibu kan sakit dari 6 bulan kan? Iya yeah. Sampai ke 2 minggu yang lalu, itu ibu sering mimpi buruk enggak? Enggak sih pak, saya enggak pernah mimpi buruk. Cuma Cuma suami saya nih kalau ngajak berobat tuh agak dilurur waktu Saya jadi lihat, lihat Kalau Kalau orang tuh pak kan kalau isi sakit Kita kan harus cepat mm. Iya, um, bisa jadi kan? uangnya belum ada mungkin adalah, atau uang dia uang belum sempat. Adalah, Pak, banyak, yes. ada Sedikit ada. lah <laughs> kata orang. kok untuk kita ke dokter itu kan. Iya lah, Iya Berarti tidak ada mimpi buruk ya? okelah ada. Oke lah. Payah gak saya ngomong nih. kok ada orang pintar ngomong. Uh -huh. Ibu tahu nak ngapa dia disebut orang pintar? Enggak tahu. Karena cuma dia aja yang tahu. Hmm. Orang lain tidak tahu. Macam saya nih, Bu. Maksudnya, kalau saya kan dokter, kan? Ya, ya. Kalau saya, kalau dokter tuh, dia ngatakan, "Bu, ibu begini, ibu ngalamin ini, ya. itu dari tanda-tandanya." Ya. Jadi, maksudnya tuh ada parameter untuk uh, menilai kebenaran uh, kesimpulan yang dibuat oleh dokter itu. Ya. Misal, misalnya gini, Bu, <laughs> kayak waktu itu kata dokter di bu ibu ini mengalami hepatitis A. Ya, ya. Kalau ibu tanya, "Dari mana dokter tahu?" ngapa dokter bilang gitu? Oh ini bu hasil pemeriksaan darahnya ada positif mm -hmm. hepatitis A. Jelas kan? Iya. Yeah. Nah kalau orang pinter tuh bu, cuman dia aja yang tahu. Misalnya dia nengok ibu, hmm ibu ini dibuat orang. Mm. Ibu ndak tahu kan? Yeah. Tetangga ibu ndak tahu. Teman ibu yang bawakan dia pun ndak tahu. Iya. Yeah. Kalau ibu kalau ibu uh, mau nyari tahu Uh, misalnya, benar ke enggak dia hmm. yang dikatakannya nih, benar ke hmm. itu yang terjadi pada diri saya ibu enggak tahu, karena hmm. ibu enggak punya parameter untuk menilai kebenarannya yeah. nah, kalau saya hari ini nih, saya datang kan sebagai perukia nih <laughs> <laughs> bukan karena coba. juga pak, saya dirukia orang juga kan anak-anak sih masih muda katanya di dalam badan saya ini ada jin oke, okay. saya kata suami saya kalau memang ada jin dalam tubuh istri saya Tolong dikeluarkan, kan? Saya mau tahu betul suami saya ada uh, dibaca saya, enggak juga keluar Saya bilang, <laughs> okay. saya, itulah, saya bingung juga, kan? Dia enggak saya? Okay. Tidak keluar juga, enggak ada papanya apa Cuma tadi saya keringat dingin aja Oke, okay. saya lanjutkan ya iya. Hari ini saya datang sebagai peruke nih, hmm. saya enggak bawa alat-alat Kedokteran yeah. kali tidak nah, perik saya ibu cair fisik tidak ada yeah. hari ini saya datang untuk merukia kan ibu panggil saya untuk merukia kan. Yeah. Nah kalau ibu tanya saya dokter Indra di badan saya ini ada jin, tidak? Kalau ibu tanya kayak gitu saya jawab tidak tahu. Mm -hmm. Saya tidak tahu. Satu karena saya tidak bisa lihat, tidak mm -hmm. tembus pandang. Saya ini sama kayak ibu orang normal, yeah. bukan paranormal. Yeah. Saya tidak tahu di badan pasien saya ini ada jinnya atau tidak yang saya bisa tahu adalah apakah pasien saya itu memiliki atau mengalami tanda-tanda gangguan jin atau tidak nah hmm. itu yang saya tahu karena itu itu ada pelajarannya hmm. itu saya saya baca saya pelajari hmm. dan saya apa saya terapkan terus saya dapatkan juga dari pengalaman sehari-hari saya merukia. Hmm. nah jadi Bu kalau Ibu Uh, pengen tahu apakah ibu ini mengalami suatu gangguan gaib atau tidak mm -hmm. itu tandanya ada empat tanda besarnya itu ada empat mm -hmm. ada empat secara umum yang pertama ibu akan sering bermimpi buruk mm -hmm. kalau ibu kena serang orang mm -hmm. atau ibu misalnya kena ganggu jin biasa mm -hmm. tanda yang pertama kali ibu rasakan itu akan sering bermimpi buruk mimpinya itu berulang-ulang ndak cuma sekali, misalnya sebulan sekali itu ndak kita anggap mm -hmm. Misalnya hampir tiap malam, saya mimpi buruk Tidur malam mimpi buruk, tidur siang mimpi buruk mm -hmm. misalnya Mimpinya tubuh misalnya, yeah. mimpi diserang binatang yeah. Misalnya ular, buaya yeah. mm -hmm. Bukannya binatang, binatang lah Kemudian mimpi yang temanya kematian mm -hmm. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Apa-apa ah, pak, saya mimpi mama saya Ya, pernah, bukan aha, sering kan? Ada, bukan sering, bukan hampir bukan, ha. Cuma ada dua kali itu mimpi sama Mama ya. Kalau orang uh, Orang udah meninggal tuh Bu aha. Mereka bisa bertemu kita di alam mimpi aha. Memang iya, itu aha. bisa Tapi itu jarang Bu Mereka di sana pun sibuk kak, di aha. alam sana itu kan? Nah. Itulah. Tapi kok mimpinya itu sering aha. Ngapa ya saya sering mimpi ketemu kakek, ketemu nenek, ketemu orang tua, mm -hmm. ketemu teman yang udah meninggal. Ngapa ya sering mm -hmm. benar? Nah, itu. Mm -hmm. Kalau itu biasanya tuh tanda-tandanya tuh kayak gitu, Bu. Mm -hmm. Sering yang berulang-ulang. Tuh mimpi buruk yang berulang-ulang. Mm -hmm. Yang kedua, adanya halangan dalam hidup. Misalnya kalau ini secara umum ya, yeah. misalnya terhalang menikah, terhalang punya anak, terhalang pekerjaan dan yang lainnya. Macam ada halangan apa-apa tuh gagal, apa-apa tuh gagal, berulang-ulang gagal, terus tanpa sebab yang jelas Nah itu tandanya Yang ketiga, adanya, perub adanya perubahan psikis yang tidak biasa Misalnya biasanya ibu ini orang, biasanya pasien itu orangnya baik, ramah, tiba-tiba jadi mudah emosi Tiba-tiba misalnya jadi mudah sedih, tiba-tiba jadi mudah takut tanpa sebab yang jelas misalnya yang paling terlihat tuh, di dalam rumah tangga biasanya, kalau suami istri itu kena sihir misalnya ya untuk misahkan mereka, hmm. untuk bikin mereka bercerai ya, itu tiba-tiba jadi benci dengan suami atau suaminya tiba-tiba benci dengan istri tanpa sebab yang jelas salahannya kecil, marahnya besar benci, pikiran itu pengen pisah, pengen pisah, pengen pisah ya, nah, Tidak Pak, semenjak saya sakit ini saya sering bertengkar sama suami saya karena tidak boleh salah sedikit saya saya pun kadang marah agak sama dia, karena kan saya sakit pak Masa saya dimarah-marah Nah itu, sering dari dia, Ibu, iya agak, agak mulai semenjak saya sakit sih Sering marah pak ya, suami Suami Nah itu, kalau itu sih saya rasa masih wajar a -a. Nama orang sakit tuh manja, rewel kan a -a. Kadang suami ini kesal gak? <laughs> itu sih wajar bu Lebih capek kali Nah, ini. capek kan Kalau itu sih masih wajar a -a. Yang keempat adalah adanya penyakit di badan yang tidak biasa, yang aneh. Nah, Kalau cerita ibu tadi itu, penyakit-penyakit ibu ceritakan itu bagi saya sih tidak aneh. Itu biasa aja, Bisa aja itu. Nah ini jadi empat tanda umum nih yang terjadi secara bersamaan. Dia sakit tidak biasa. Dia mengalami perubahan psikis yang tidak biasa. Hmm. Dia mengalami kehalangan dalam hidupnya. Kemudian dia sering bermimpi buruk. Kalau ada empat ini terjadi dalam waktu yang bersamaan, itu tanda orang itu sedang di sedang mengalami suatu gangguan gaib. Apakah itu sihir? Apakah itu gangguan jin misalnya? Hai, Pak, nah, sekarang taro dengarkan dulu. Ya. Jadi itulah yang saya tanyakan kepada pasien bu makanya waktu ibu daftar tuh kan langsung ada pembalas pesan otomatis kan. Hmm. Saya minta sebutkan identitas, jelaskan keluhannya, hmm. terus keperluannya apa, meminta rukiah apa gitu kan, manggil ke rumah kan itu. Nah, di situ tuh dijelaskan keluhannya itu tuh. Biasanya pasien tuh dia cerita di situ tuh keluhannya itu. Nah, orang yang memang ada gangguan non medis itu biasanya mereka cerita, saya saya tidak nanya pun mereka dah cerita. Yeah. Saya itu sering mimpi, gitu mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi banjir, mimpi digigit ular, itu. Terus uh, sering ini gangguan dalam ibadah, gangguan dalam emosi, orang gitu, ceritakan ya. Kalau ibu kemarin kan ndak ada sih di situ, tapi tidak oh. itu tidak detail gitu kan, cuma kelit keluhan secara umum ya. Hmm. Nah kalau ibu sudah kalau pasien sudah menceritakan itu, ada, dan saya lihat ada empat tanda tadi itu. Yang saya pikirkan adalah, atau kesimpulan sementara saya, oh pasien ini mengalami gangguan jin hmm. Pertanyaan selanjutnya, jin yang, atau gangguan gaibnya itu ada di badan atau di luar badan? Pertanyaan selanjutnya buat saya hmm. Itu akan terjawab ketika rukiah nanti yeah. Jadi sekali lagi bu, saya tidak tahu di badan ibu nih, yeah. ada jinnya kan, ada sihir kan, saya tidak tahu nanti kita tahu setelah kita rukyah ya. jelas nggak penjelasan saya bu? Jelas. nah kalau orang pintar kan enggak nah. dia tengok ibu A -a. wah ini ibu ini kena serang nih cuman dia aja yang tahu tuh bu mm -hmm. makanya dia disebut orang pintar mm -hmm. kita ini orang bodoh jadinya <laughs> kalau dengan dia tuh A -a. dia yang pintar kita yang bodoh iya. karena kita enggak tahu. tahu nah gitu dah sementara itu penjelasannya A -a. sekarang apa yang ibu rasakan kenapa ibu berkeringat nih panas gak? Enggak tahu, Pak. Saya kira gitu, emak kalau ada anu enggak sempat Kalau apa? Eh, uh, misalnya saya ada tamu. Oh. Uh. Panas enggak sih, Kak? Enggak sih, Pak. Enggak kan? Heeh, enggak panas. Oh, Saya suka keringat. Saya Pak. Masuk berkeringat. Ibu uh. nih. Heeh. Uh -huh. Oh, ketulah saya ini dingin enggak rasanya uh -huh. nih? Mau berkeringat tuh. Heeh. Uh enggak -huh. panas kan? Enggak kan? Nah. Ya udah. Selain itu apa yang Ibu rasakan sekarang? Deg-debar. Yeah. Budebar. <laughs> ya udah. Yuk kita mulai rukiahnya. <coughs> Bismillah. Eh minta airnya Kita buat ke air penawar. Air penawar. Bismillah.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 لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغدر سقمف اللهم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 Ibu ada rasakan sesuatu tidak? Tidak. badan saya aja sakit sini? Ini sakitnya dari sebelum saya baca kan ke? Pas baru saya baca? Pas bapak baca. Iya kak? Ya. Ada rasa panas di badannya? Tidak. Ya. Ada rasa berat di kepala? Tidak. Ya. Di pundak? Tidak. Ya. Sesak? Tidak. Ya. Sakit di ulu hati? Tidak. Ya. Merinding? Tidak. Ya. Oke. Okay. A'udhu billahi shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalak wa min syarri ghasikin idha wa qab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasadu Qul a'udhu birabbil nas malikil nas ilahil nas min syarri alwaswasil khannas alladhi waswisufi sudurin nas و صافات صف فزجرات زجرة، فتالي ياتذكرة، إن إلى حكم والأرض وما بينهما ورب المشارقة، إن زين سما الدنيا بزينة الكواكب، وحفظ من كل شيء طعن لا يسمعون إلى الأعلى، ويقدفون من كل جانب. لحوروا ولهم عذاب إلا من خاف فَالخَفَّةَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ ساقب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري والمصوري له الأسماء والحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز apa yang ibu rasakan? Sakit di sini aja nih kak Makin sakit ke? Iya Sakitnya kayak apa? Berat? Kayak di itu ya Kayak di Apa itu? sutut tuh Hmm Apa lagi yang dirasakan? Itu aja Jom. Di keringet aja ya. oh, Sampai keringet Minum dulu <tuh> Oke okay. Makin sakit hmm. Pegang memang kantong tu Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasikin Iza waqab Wa min syarri nafasati Fil uqad Wa min syarri hasidin Iza hasad Qul a'udhu birabbil nas Malikil nas Ilahi nas min syarril waswasil khannas alladzii waswisa sudurin nas Min jinnati wan nas was safati saffa fazajratizajra sataliyati dzikra in ilahakum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma warabbul masyariq inna zayaynnas samad dunyaa bizinati nil kawaakib وحفظ من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ويقظفون من كل جانب. دحرروا ولهم عذاب وسبئ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الرائته خاشعة متصدع من خشية الله. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الْمُتَكَبِّرُ Subhanallah Amma yushrikun Huwa Allahul khaliq Al-bari'ul musawwir Lahu al-asma'ul husna Yusabbihu lahuma Fi samawati wal-ard Wahu wal-aziz hakim Keluar dari badan ini Yang menyakiti Yang mengganggu Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut, keluar yang ada di perut, yang ada di dada, yang ada di pinggang, yang ada di pinggang, yang ada di pundak, yang ada di kepala, yang tersangkut di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar tinggalkan badan ini keluar lewat mulut dengan izin Allah Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa keluar tinggalkan hmm. badan ini keluar lewat mulut fasubhanalladzi biyadihi biyadihi keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar yang sudah terlepas dari ikatan di badan ini keluar lewat muntah atau sendawa badannya panas bu pinggangnya ini pak sak menta, tapi tidak mau pinggangnya masih sakit kesini aja nih pak ya coba ibu tepuk pinggangnya na na na dasar dasar biarin coba ibu aja Yo, coba tepuk tepuk keluar yang ada di pinggang Keluar lewat mulut Fasubahanalladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Tak bisa kan? Biar saya bantu Bismillah Maaf ya Fasubahanalladhi Mak basah sampai kerudungnya Keluar lewat mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar lewat mulut Keluar. Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar lewat muntah atau sendawa <coughs> Tarlah okay. minum dulu. Air penawar. Air <laughs> <Ayat> penawar. <coughs> <coughs> A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <ritos> aong Wa safa ti safa fa ذِكْرًا إِنَّ ti za jira السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ in na ila hakum la wahid الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا wa ti wal لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب له رأوا وله عذاب واسبة إلا من ختف الخطف أفأتبعه شهاب ساقبة لو أنزلنا هذا القرآن على بل الله رأيته خاشعة متصدع من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ۚ قُلِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْعَزِيزُ الجبار الْمُتَكَبِّرُ Subahana Allahi amma yusyrikun <coughs> Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahuma fissamawati wal arum Wahuwal azizul hakim Keluar semuanya dengan izin Allah Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tertahan di leher Iya. <coughs> war bismillah <stut> <sa> subhanalladzi biyadihi malakutu kulli şey wa ilayhi turja'un <sa> subhanalladzi biyadihi malakutu kulli şey wa ilayhi turja'un <sa> ya şey wa <sa> şey wa <susura> <hut> yeah. war Luar lewat mulut Luar lewat mulut Luar yang tersangkut di leher Luar yang tersangkut di leher Sa subhanaladhi <tong> biyadihi Malakutukul lishay'i Wa ilayhi turja'un <tong> Sa subhanaladhi biyadihi Malakutukul lishay'i Wa ilayhi turja'un masih ada sisa-sisa yang masih ada ya, keluar ya keluar yang ada di dada yang ada di dada keluar ya keluar yang tersangkut di leher keluar di leher keluar yang tersangkut di leher yang tertahan di leher keluar alhamdulillah Astaghfirullah ya Allah bro keringannya Minum, hmm. Kayak basah kerudungnya Ada reaksi, Kak? Hmm. Huh? Pusing Tidak. Oh, enggak hmm. Ringan, dah? Tidak. Ringan? Tidak. Alhamdulillah Ah ini kalau kayak gini Benar berarti ada non medisnya badan ibu nih, eh. tapi saya tidak tahu itu apa. Mm -hmm. Yang yang jelas ada non medisnya mm -hmm. aja, nah, gitulah. Yeah. Biasa kalau medis itu di rukia tidak ada reaksi apa-apa biasanya, biasa jadi. Mm. Nah. Kok kayak gini? Ini itu kan reaksi pengeluaran bu, muntah batu, sendawa itu kan, berarti ada yang mau keluar dari badan kan, nah gitu. Kalau sakit sini kan jadi sakit nih pak Pas tadi ayah, dibacakan ayah, tuh ya Ini yang besar sakit di disini ah. eh, Tidak lari kesini nih sebelah, hmm. sebelah kiri Kayak tusuk-tusuk gitu ya hmm. Masih sakit nggak pinggangnya nih? Enggak Kepalaknya berat Enggak Pundaknya? Enggak, mainnya aja Masih nih? Hmm. Masih Maaf ya Sakit enggak saya numpuk-numpuk lagi? Enggak kan? Hmm. luar Hmm. Kajain ya, Biar mudah. Ya. War yang sudah terlepas dari ikatan. Wassalamu'alaikum Iyyaka ilahil malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Um. Keluar lewat mulut. Ya, keluar yang ada di pundak. Subhanalladzi bi yadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Um hasundahna yang diideh kulli ilaihi war yang membuat mudah marah mudah emosi yang membuat waswas -was, yang mengganggu ibadah yang membuat orang tidak suka yang membuat orang tidak percaya keluar lewat mulut keluar keluar keluar lewat mulut keluar lewat mulut Keluar, ya, luar subhanalladzi di malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi turja war, tinggalkan badan ini. Kuat mulut, kuat mulut ya, war, war. Ya, keluar <coughs> Bismillah <coughs> Sesubahana alladhi biyadihi malaku kulli syai'i Wa ilaihi turja'un <coughs> Keluar yang tertahan di leher Keluar yang tertahan di leher Ya, oh. keluar Semuanya keluar, semuanya keluar. Iya, <smukhan> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yeah, keluar. Sebarat nak sini ya? Iya, Pak. Masih. Qad zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atuhumullahu min haitsu lam yahtasibu. Wa qadzafa fi qulubihim ru'ban yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atuhumullahu min haitsu lam yahtasibu. وقذا ففي قلوبهم رؤبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وظنوا أنهم مانعتهم حسونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذا ففي قلوبهم رؤبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين annahum maniatuhum husunuhum minallahi min lam yahtasibu fi qulubihim bi aydihim wa aydil mu'minin iya, keluar semuanya dengan izin Allah masih berat, sini ya saya buat niucu dah. Ya kah? Bismillah. Wa qadibna ila ma'amilu min amalin fa'j'alnahu haba'am mansura wa yunazilu alaikum minasemaa imaa aliyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijuzal shayto'an wa liarbi ta'ala kulubikum wa yusabita bihil akhdar. فَأَتَى اللَّهُ بِنُورِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La syarika lahu wa bidzalika umrirtu wa ana awwalul muslimin. Luar yang tersangkut di leher. Luar dari badan ini dengan izin Allah. Subhanalladzi bi yadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubahanalladhi biyadihi marakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'i Ya, keluar <coughs> Oke, okay, ntar Kita dulu, biar bernapas dulu Gila keringannya Basah dah, <coughs> Kerudungnya Mari nombok ringan, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Benarkah ibu tidak ada mimpi, ndak sering mimpi buruk? Ya. Oh, <coughs> Oke, okay. berarti dia uh, dominan ke badan ininya Gangguannya ya. Biasa orang itu full dia, semua semua tanda ini ada ya. Mimpi buruknya sering, badan sakit, berobat medis tidak sembuh Berarti ibu ini lebih dominan ke badan Siapa ke badan, ke, ke badan. Kata orang pintar, <laughs> hebat Betul eh. lah, hebat, ya, hebat ya Hebat ya? Nah benar, tahu, kan, betul ya? ya. Bapak, iya, saya belajar bertahun <tut> tahun baru tahu Dia sekali tengok yang langsung tahu <tut> <tut> Enak dah badan sekarang? Iya. Alhamdulillah segar pandangannya, terang kan? Hmm. biasa was was ke ibu nih kalau kalau siang-siang, ada pikiran-pikiran apa gitu? selalu, ya, oh sedih, dominannya sedih ya? iya dominan sedih saya. ibu ini dominannya sedih, uh -huh. terus sakit di badan, ya. mimpi buruk ada, tapi ndak ya, ndak sering ya? Enggak. oke, nah ini anak gak nih pengalaman gak buat saya nih jadinya nih, tadi itu jujur bu jujur aja saya saya terus terang tadi waktu siapa nih waalaikumsalam silakan ini siapa tetangga iya tetangga silakan kak ada nah bagaimana mana tadi itu ya oh Awal waktu saya dengar penjelasan ibu tuh, saya pikir, oh ini sih penyakit medis dah ya, nih, tak ada non medisnya nih, saya pikir kayak gitu, eh ya. pas dirukiah, deh. nah itulah maka saya bilang, dari awal pun saya emang nggak tahu pasien ini ada gangguan <coughs> gaibnya kan, di badannya ini ada gaibnya kan, enggak gitu, saya gak tahu. sampai kita rukiah, baru kita tahu. nah kalau kayak gini ini berarti ada bu, benar ada, ada berarti, benar pak ya kata, orang pintar saya kan enggak gak tahu, percaya ha -ha. saya tuh mau rugi ya. Saya nah. kan tahu lihat YouTube bapak kan, mm -hmm. suami saya, saya biasa juga lihat. Nah, cuman gini, mohon maaf. Yeah. Kok nama dia orang pintar tuh? Jangan kita percaya. Mm -hmm. Kok dia bilang Bu, ibu ini dikirim tetangga. Mm -hmm. Dia biasa datang rumah ibu. Mm -hmm. Dia pakai kerudung. Mm -hmm. HP-nya warna pink. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <meng> <laughs> Misalnya ni ngomong gitu kan? Atap, woh bu, yang buat ibu ni orang dekat ni, keluarga mm. ibu sendiri. Ada mm. ndak ibu? Ano dengan keluarga, kelas dengan keluarga. Ibu mikir kan, ah oh, ya ada, ane area mm. subuazon kan. Mm -mm. Nah itu, itu yang itu ndak boleh mm. bu. Mm -mm. Makanya kalau orang pintar tu, kemarin pun bukan enggak ibu yang minta kan? Tiba-tiba mm -mm. datang, kawan bawa nah, ya. Kawan yang bawa, mm. coba lah, sebila kan urut badan saya kenapa? kata saya kan suka sakit sini nih, pak oh dia tukang urut. pada yang kawan tuh. oh kawan, nah, kawan dia ngurut-ngurut ngurut, kan? ngurut, ibu ngurut badan saya, saya kan suka sakit ini. hilang sebentar, besok muncul lagi, kayak ditusuk-tusuk jarum pak Hmm. Ini nah. pula <coughs> ya? kayak tusuk-tusuk rasanya ya? Nah. kayak hmm. Se sebelum saya sakit itu memang sudah ada hmm. sampai saya sakit juga ada hmmm kali dibaca dia tuh agak hilang hmmm bilang Ya, yeah. dapak rupiah sini pula dia sama ke sama ke, sama ke pinggang itu ya iya uh -uh. yeah. ya itulah intinya kalau ada <coughs> apa paranormal itu ngomong gini gitu gini gitu tentang kita <coughs> enggak usah dipercaya enggak usah dipercaya biasa pasien tuh dia bilang gini dokter Indra saya ketemu orang waktu itu saya enggak kenal itu dia bilang Kakak ni ada yang ikut katanya mm -mm. Saya tanya, ya, apa? Wujudnya kayak harimau Wah, mm -hmm. Mulai dia mm -hmm. Yang awalnya tidak takut mm -hmm. Jadi takut Karena percaya tadi itu mm -hmm. Saya jadi takut, pergi ke kamar mandi takut Masak di dapur takut Solat sendiri takut katanya Itulah saya bilang ibu itu percaya Omongan paranormal mm. Kan? Hmm. Ya, adalah Kadarullah rumah waktu itu dia datang kan ibu pasti enggak tahu kan dia ya. dia penampilannya biasa ya kan bukan yang kayak nah. di YouTube YouTube tuh ya? nah. rambut panjang pakai nah. itu nah. enggak kan? Biasa ya, dia pernah enggak lihat yang di YouTube tuh? Pernah grebek dukun santai <tuk> <tuk> <tuk> enggak ya, kayak ya, gitu kan penampilannya nah -ah. kayak orang biasa gini kan? Nah. Dia orang pintar kok saya ini orang bodoh bu? Bo. Payah saya ini nak mau belajar kok bisa karena orang bodoh. <tuk> Udah selesai dah filmnya kak, itulah terlambat kakak nih datang Tapi tenang, nanti lihat di Youtube Nanti diupload Youtube, ibu ini boleh katanya, Ngizin kan? Nah, nanti lihat aja di Youtube bagaimana <laughs> Alhamdulillah Dulu saya tugas di sini nih Tahun 2013 akhir sampai 2015 sampai awal 2015. Saya ada bapak di, di Ya, yeah. bulan April 2015 saya dipindahkan ke Jungkat. Mm -hmm. Dari Dinas suh dipindahkannya, mm -hmm. kinjauh saya. Rumah mm -hmm. saya ini punya anak. Mm -hmm. ada hikmahnya. Di Jungkat saya sampai 2020. Oh iyalah, di pas saya masuk mas sakit tuh kan. Saya dari bapak. Waktu di Jungkat. Mm -hmm. Oh, <coughs> lama dah, berarti lupa dah saya. Da, mamat saya udah tiga tahun meninggal. Hmm. Pas mamat saya meninggal lalu? Iya. Yeah. Saya di selamat di, di Wajo nih. Saya belum pernah ke sini nih, Gang Hidayah apa? Gang Hidayah iya, nih. Iya. Kalau ke Gang Amana saya tahu. Iya. Pernah saya masuk uh, kegiatan iya. eh, apa? Pernah gak ada pasien dulu tuh. Iya. Jadi setahu saya tuh Gang Amanah, depan Liman kan? Iya. Rupa Gang Hidayah ini sebelahnya. Kalau ibu yang depan tuh toko tuh tahu saya. Iya. Pernah berobat dengan saya. Iya. Sama anaknya yang seba, abang itu, tu. Ya. Nah, tu. pernah jadi pasien saya dulu Itu tadi situ tu, saya singgah, nanya dia Di mana rumah Bu Halipah, oh dalam Pak katanya, warna biru, sebelah kanan Masuklah Ini buntu kan sana ni, buntu ya Yalah Alhamdulillah Nah sekarang, tadi saya bilang Bu di badan ibunya ini emang ada non medisnya, hmm. tapi saya tidak tahu itu apakah jin biasa, hmm. entah jin dari hutan tuh kali-kali hmm. kan <laughs> Sehingga sini nengok ibu, wah sedih-sedih <laughs> dia ini katanya kan yeah. hinggap dulu, ah hingga <laughs> Kali ibu entah ada air panas, apa di yeah. belakang atau apa kan, bakar-bakar apa yeah. di depan Atau itu kiriman orang saya tidak tahu, yang jelas kok kita sakit adalah kita berobat, tak, yeah. kan sama kayak tadi prinsip ibu tuh kali enggak saya nih ada tersalah omong apa ha, ha. dahlah kita perbaiki diri aja enggak usah kita cari tahu siapa ini <coughs> yang yang buat saya nih enggak usah ya ha. nah gitu aja gitu, kita kok suka kita perbaiki insyaallah di hikmahnya iya pak kok emang itu kiriman orang eh, uh. biasanya itu memang karena salah kita <coughs> kayak tadi ibu bilang eh. kali enggak saya ada tersalah omong apa kan nah, bisa, dahlah. Bisa, nah dahlah kok memang kita salah kan kita perbaiki diri kita kan nah tak saya ibu tanya kau ke yang buat aku tidak, nah, ya? Saya Pak. <laughs> saya tak pernah nuduh ah, ya. Saya Jangan. Nah. Takut, Pak. Nah, iyalah, heeh, enggak saya kayak gitu. Pokok oh, saya tahu sakit lah dulu, pernah sakit sebenarnya ada. Iya. Saya berobat aja ke hmm, dokter. ya. Hmm. ya Jadi asma enggak, Pak? Kalau saya batuk itu, ada penyakit lain lagi ya? Kalau itulah kalau dari ceritanya ya. yang tandanya kayak gitu, gejalanya kayak gitu tuh asma biasanya. Tapi mau dipastikan lagi lah, mau diperiksa Aha, lagi. Saya mau periksa ha, soalnya saya kan tidak bawa alat nih, ya, tak ha, tahulah ha. saya. Mau diperiksa paru-paru ibu <coughs> pakai alat ini nih, ya. stetoskop. <coughs> Itu. Yang jelas hari ini kita ngurus yang non medis saja nih. Ya. Ha. saya mau tahu. Kok misalnya ini, Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Mau. Dengan Rukiah ini nih, non medisnya hilang, ya. medisnya pun sembuh kan, nah, ya, ibu lihat ya, malam ini masih batuk enggak <tuk> kan ya mudah-mudahlah ya, Nah, alhamdulillah saya pun mulai lihat 2-3 hari ini kan habis itu kalau masih batuk nanti saya harus ke dokter ke lagi periksa ya. lagi lah paru-paru saya <tuk> <tuk> tak saya ke orang pintar bu oke dah cukup lah ya ini ya dah alhamdulillah